mental yang kuat. Oke, okay, kita upload malam ini. Hey there. Subscribe to my channel and ah. also press this bell icon. juang malam ini teman mobil rusak di tengah hutan sawit wah ini galau perjuangan kami cari cuan seperti ini Permai memperbaiki mobil yang sedang rusak muatan sawit eri <Sanyebabkan> kok <Sanyebabkan> oh, sini enggak ya? iya ah oh, ini nih pade nih pade nih pade sini ah kok sini ya usah ini sawit itu situ Oh dulu. Ini kencang mas kencang. Iya. Uh, yeah. Perbaiki mobil malam hari ini juga. Nice. Sini Ini apa ya, deh? Ini yang kering Pak, sini ya. Oh. Ini ya. Sudah dilemparin nih. turun ke bawah satu buah motor ngeri malam ini jadi cuan Tengah hutan ngeri Perbaiki mobil muatan sawit yang lagi rusak mobil rusak di tengah hutan rame-rame memperbaikinya untuk muatan sawit malam ini itu pin aja mana itu. Dibawah, gitu. Sorry Bang Kia, udah HP. Ya, ini, Woy, memperbaiki mobil. Iya, yeah. kita bawa mekanik yang profesional dalam memperbaiki mobil Lux ini. Ayo, go. Hah? Ayo. Sama apa? Bawa mobil tadi? Ya mobil. sama bampen. Ini. Ya? ini biar jadi jadi Okay. Kita jemput mobil Hilux Borona hitam dulu. motan ya, ya. oh <laughs> ni kami tadi ha ya kalau mobil beli itu, mulai kena itu puru kan? <tuk> dia aman, ya. Asyipan, kan, hmm. Siap, kan? Oh, iya. hmm. nyeri cuan seperti ini muat sesawi tengah ya, malam kita menggunakan mobil Hilux warna hitam ini buah sawit yang kita muat malam ini cari cuan lumayan kau bisa buat ini. kita melakukan pemuatan menggunakan Hilux malam ini bersama bangki. <laughs> mantap wah butuh adrenalin malam ini bersama Bapen juga mobil kita udah standby hari ini juga dan ini sawitnya ya. sawit yang sudah kita muat juga malam hari ini oke okay. kita standby malam ini kita akan berangkat setelah lakukan sawit malam ini yuk yuk bismillahirrahmanirrahim izin Oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Oke. Okay. Baik, wow. lubang dalam Itu mau. Hajar bampen. Butuh mental yang kuat. Oke okay, kita offroad malam ini ah. Waduh Gini bro cericuan Terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe Like and comment nya Waduh Jalan lumpur kontrol iya. orang. kita bawa ke RAM UD muslim mr hari ini juga ajar pompen semangat Woo. wah butuh mental pompen ajar terus <tuh> Cari cuan demi engkau dan sebuah hati. Kapan lama Engkau kan? Tidak Kes... kan? dong. Kan? Oke. Okay. Kita udah. Udah kita nomor 12 ya. Nyampe di tempat nah. tujuan. Saya nah, minum, gua minum dulu. Oke, siap-siap. Iya. Kok Om Hai mau biar ngemil. Next Tom Brandir. Iya. Kita nunggu nah. sikok. Oh iya, ngendi? Entar okay, dulu. Kita nunggu sikok mangki? Iya. Yeah, Oke, okay, siap. Lampen berjuang dulu. Karena dia orang profesional dalam membawa mobil wah ngeri next see you next time bye friend serat dulu